Starting 11 Real Madrid jika Son Hangmin bergabung ke Madrid Bintang Tottenham Hotspur Son Hangmin dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya dan kondisi itu dipantau serius oleh klub raksasa Liga Spanyol Real Madrid. Son Hangmin didatangkan Spurs dari Bayer Leverkusen pada 2015 dengan bandrol 22 juta pounds. Sejak itu, dia melesat menjadi andalan The Lily White. Pemain berkebangsaan Korea Selatan itu sudah menyumbangkan 136 gol dan 76 assist dalam 341 pertandingan bersama Tottenham. Performanya selama 12 bulan terakhir juga luar biasa, tampil sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim lalu bersama Mohamed Salah. Son pun menempati peringkat 11 pada penghargaan Ballon Dior 2022. Catatan gemilang Son Hangmin itulah yang membuat Real Madrid terpikat dan berupaya menggaitnya. Ketertarikan Real Madrid kepada Son Heung-min sudah berlangsung lama, bahkan sejak tiga musim lalu. Pemain asal Korea Selatan saat itu tampil mengesankan selama musim 2019-2020. Ia menyumbang 16 gol dan 9 asis dalam 32 penampilan di semua kompetisi. Bos Real Madrid, Florentino Perez adalah pengagum besar kapten timnas Korea Selatan itu. Real Madrid pun mengintip peluang untuk menggayat Son di setiap jendela transfer dibuka. Jika pada akhirnya Son Hangmin jadi berlabuh di Real Madrid, maka Los Blancos siap-siap mempunyai trio lini depan yang sangat mematikan. Bagaimana tidak, mereka sudah memiliki Karim Benzema dan Vinicius Junior. Benzema sudah membuktikan belum habis di musim lalu atas prestasinya ia meraih Belon Dior 2022. Begitu juga Vinicius Junior menjadi penyerang sayap berbahaya penerus Cristiano Ronaldo. Pemain asal Brasil itu tak tergantikan di posisinya, yakni penyerang kiri. Sementara Son Hangmin yang juga punya kecepatan akan dipasang sebagai penyerang sayap kanan oleh Carlo Ancelotti di Real Madrid. Kombinasi ketiganya bakal membuat lini belakang lawan Keder. Real Madrid kirim utusan ke Brazil untuk bicara dengan pihak Andrej. Real Madrid mengirim seorang pelatih ke Brazil untuk melakukan pembicaraan langsung dengan wonderkid Palmeiras, Hendrik. Pemain berusia 16 tahun itu telah bermain 60 menit dengan tim utama Palmeiras. Dalam waktunya, ia terus menunjukkan fisik dan bakat yang membuatnya masuk dalam daftar jajaran pemain muda berbakat. Potensi yang ditunjukkan Hendrik telah memancing rasa penasaran klub-klub besar Eropa. Laporan dari Brasil mengatakan pihak Perancis telah membuat tawaran pembukaan sebesar 20 juta euro jauh dari 35 hingga 40 juta euro yang dicari Palmeiras. Dalam beberapa hari mendatang, diprediksi akan ada lebih banyak pencari bakat dan pelatih dari beberapa klub besar Eropa yang ingin melihat pemain lebih dekat. Barcelona dikabarkan juga tertarik, namun sejauh ini mereka belum mengajukan penawaran. Sementara itu, rival Spanyol, Real Madrid ingin mengulangi strategi yang mereka gunakan di masa lalu, bekerja dalam diam untuk mendapatkan target mereka. Belum ada kesepakatan saat ini, namun Los Blancos telah melakukan pendekatan kepada pemain dan rombongan. Pemain bernama asli Andrew Felipe Moura de Souza mempunyai catatan gemilang ketika masih bermain di tim junior Palmeiras. Catatan menyebut, Andrew bisa membuat 165 gol dari 169 laga selama masanya di tim junior klub asal Brasil tersebut. Real Madrid ke pincut pesona Son Heung-min, Ancelotti sudah lakukan hal ini. Real Madrid disebut kepincut dengan Son Heung-Min. Los Blancos terkesan dengan performa penyerang Tottenham Hotspur tersebut. Son Heung-Min terus menunjukkan performa apik bersama Tottenham sejak bergabung pada 2015 silam. Bahkan pada musim lalu, penyerang berusia 30 tahun itu berhasil menjadi top skor Liga Inggris dengan 23 gol. Melansir dari ESPN, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan diam-diam terus memantau performa Son Heung-Min. Pelatih asal Italia itu pun ingin mendatangkan Son Heung-min pada Januari ataupun bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Di sisi lain, Tottenham masih belum berencana melepas pemain tim nasional Korea Selatan itu dalam waktu dekat. Terlebih, kontrak Son Heung-min baru akan berakhir pada 2025 mendatang. Meski demikian, Son Heung-min bisa saja meninggalkan Tottenham lebih cepat. Pasalnya, selama membela Tottenham, Son Heung-min belum pernah memenangkan satu gelar pun. Sementara dengan bergabung ke Real Madrid, Son Heung-min pun memiliki peluang besar untuk memenangkan juara. Terlebih, Los Blancos adalah tim yang hampir setiap musimnya memenangkan gelar. Sejauh ini, Son Heung-min sudah mencetak 136 gol dan 76 assist dari 341 penampilan di semua kompetisi bersama Tottenham. Musim 2022-2023 bisa saja menjadi musim yang bagus untuk Son Heung-min memenangkan gelar bersama The Lily Whites, julukan Tottenham menjadi juara Liga Inggris. Pasalnya Tottenham sedang berada di peringkat ketiga dengan 23 poin dari 12 pertandingan. Mereka hanya tertinggal 3 poin dari Manchester City di posisi runner-up dan 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Real Madrid dikabarkan tengah melirik Diogo Dalot di bekanan Man United. Daftar peminat diogo Dalot di tahun 2023 nanti semakin bertambah. Real Madrid dikabarkan terpikat untuk mengamankan jasa sang bek dari Manchester United. Real Madrid dikabarkan juga sangat tertarik merekrut sang bek. Menurut laporan tersebut, Carlo Ancelotti tertarik merekrut Dalot karena ia butuh bek kanan baru di skuadnya. Ini disebabkan Dani Carvajal selaku bek kanan utama Madrid sering mengalami cedera, sehingga ia butuh bek kanan baru yang bisa jadi suksesor bek timnas Spanyol ini. Dallet dinilai ideal untuk posisi itu karena penampilannya yang apik dan usianya yang masih sangat muda. Jadi Ancelotti tertarik untuk meminang sang back. Laporan itu juga mengklaim bahwa Real Madrid tidak sekedar berwacana untuk mengejar tanda tangan Dalat. Mereka dilaporkan sudah mengamati sang back sejak awal musim kemarin. Mereka bahkan mengirimkan pemandu bakat mereka untuk menonton aksi sang back muda. Sejauh ini, tim pemandu bakat Madrid dilaporkan puas dengan performa Dalat. Jadi, El Real diakini akan bergerak untuk merekrutnya di tahun 2023 nanti. Manchester United sendiri sudah menyadari ketertarikan duo Spanyol itu kepada Dalot, namun mereka ogah berpisah dengan sang Manajemen MU dilaporkan sudah menyiapkan kontrak baru bagi Dalot, di mana kontrak itu dilaporkan menjadi kontrak jangka panjang bagi sang Beck.